Ini akan kita lakukan siang-siang pemasangan -siang, kebirnya Tapi kalau mancingnya ya karena tidak itu keluarnya malam maka ke depan malam ya Jadi gak tahu kita akan rekam atau enggaknya kalau masalah kemancingannya Soalnya tidak uh, ini agak takut kalau misalnya ada cahaya dari senter atau cahaya flash gitu mereka akan mau keluar. Gitu. Jadi terpaksa mungkin kemungkinan gitu Kita akan rekam fokusan gitu, dengan Jadi kita akan rekam pemasangannya aja. Intinya selamat menikmati video ini, selamat melihat, selamat menikmati pemandangannya. Jangan lupa uh, like video ini Kalau kalian suka ya Kalau kalian mau berbagi lagi teman-teman kalian Silahkan di share videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan uh, subscribe dulu guys Biar kita lebih semangat bikin konten. Oke guys, kita lanjutkan perjalanannya. Guys, jangan lupa ya buat like, comment, dan subscribe uh, dimana kita akan ber tentang pegunungan. pegunungan kami ini masih asri. Masih ini asri gimana? Udah banyak ditebang ah. Tapi, jangan dusta. Masih banyak lah pepohonan yang mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya ataupun pemandangan-pemandangan sungai yang belum pernah kalian lihat nanti kalian bisa main-main kesini langsung lihat cek dan dicek di sungai okay, kita ini posisi di mana kang sekarang ada di kebun satu ya lebih yeah. apa, Louis apa? <laughs> Louis apa?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 kira-kira dapet gak dari sana? ya yakin. yakin dapat? dapet? oke mau masang berapa puluh kita hari ini? aku tahu ya karena sekarang kita main sore oke ini mungkin ke burunya aja lah ke burunya <tuh> aja pemasangannya masih seperti tadi Cium guys. Dapat, guys. Dapat cium, guys. dapat cium, guys. guys. Jadi gimana ceritanya itu A bisa dapat A? Ini dijebak. Pakai jebakan. Pakai jebakan. Loh, wow. oh. Ini lebih apa, guys? Yang itu yang depan tuh. Race Lebih apa? Race board. Race plus bond kayaknya bagus banget tuh guys konturnya tuh plus bond lowe plus bond kalau atas ini namanya lowe double oh oke okay, burungnya mau dirilis katanya guys sekarang rancaranya mau kita rilis oke okay, kita makanya dirilis ya dibandikan dulu burungnya biar segar oke, semoga bisa terus lestari di habitatnya ya dirilis aja ya ya, dirilis aja ya, bismillah oke, dia masih kedinginan kayaknya oke, masuk ke dalam lubang ini sistem tanam kayaknya di dalam semua ini teger namanya teger tanam ya. kalau HP itu batunya batu tanam Ya. jadi teger tanam guys jadi di dalam air semuanya di dalam air jadi sistemnya kamuflase guys biar lubangnya nggak tahu kalau di dalam itu ada tegernya Gak ada soalnya jejernya juga di dalam air semua di dalam air <ketuk> ya, <air> kehidupan. <sukur> oh, gila, guys! Jalannya bagus oh, banget, guys! Ya, jauh-jauh guys dari Bandung, dari tim Prabu datang berkunjung kemari guys. Penasaran ingin melihat seperti apa. Wush, sendalnya guys. Sangat tidak bisa diandalkan karena batu-batu ini memang sangat licin guys. Harus ekstra hati-hati ya kalau di sini. Ya. jalannya seluas ini guys. Celananya sobek juga guys. Aduh, kesorot guys masuk ke dalam kamera guys celana sebaiknya parah ini guys oke kita nah, lanjutkan masih harus sangat berhati-hati karena lepas licin ini bakal guys oyaan <laughs> ini bakal oya guys katanya semoga aja umpannya nggak gomplok guys besok ya ini menang gak, Guru? Dapat gak nih? Dapat guys, soalnya ini sini itu namanya Louis Seribu Bayangan ini guys Oh ternyata ada juga guys, Louis Seribu Bayangan ada. tadi seribu kita.. Bayangan menang itu seribu kali guys iya bukan Louis Seribu Sayang, bukan? bukan, saya iya Sayang Seribu Sayang ya, kalau gak dapet jadi Sayang Seribu Sayang tapi kalau dapat jadi Louis Seribu Bayang gitu ya seru bayangan nih guys. tadi kan di bawah udah ada Louis triple kill guys. double kill ada chicken dinner ada boy ya oh, iya. Tar, nah, ini di atas suruh, yeah. ne, Louis. Louis. gini oh bukan Dari bukan maniak. Bukan. oke okay, Louis Victory guys kita akan susuri terus sampai ke Louis Victory-nya ya ini dia yang dimaksud Muara Cikuda jadi Muara Cikuda itu pertemuan ya antara sungai Cipolebu yang ya gede ini yang ada air terjunnya dengan sungai Cikuda yang ini yang kecil guys sebelah kanan di sini kayaknya seperti inilah kemudangan alamnya Untuk kemungkinan besar juntei guys, kalau dilihat-lihat dari sini, oh bisa guys, oh bisa guys ternyata, wah, oh. oh, oh. sayang sekali penantang kita guys. Kangguru yang satu ini memang ya ahli ahli dalam tuak multi taik, talenta dan multifungsi. Iya, ya, kangguru yang ini memang kang guru Biarpun atah nah. berebe akan, wah sudah dijatuhkan oleh si guru.